Uh, Dokter saya banyak ide Misalnya ini, misalnya ada orang memberi grant 100 miliar gitu. Kira-kira apa diterapkan untuk apa? Kira-kira supaya Indonesia ini bisa ini lebih baik lah. Kan bisa dibuat pilot Projectnya apa gitu? Ah, ini persis pertanyaan yang diajukan waktu saya ujian komprehensif itu.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 Kemudian melanjutkan S2-nya di University of Hawaii at Amerika Serikat, mendapatkan gelar Master of Public Health dan juga Doctor of Public Health. Jadi komplit beliau ini. Setelah bekerja di pemerintah, pensiun, kemudian bekerja di rumah sakit swasta ya. ya. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur SDM pada sebuah rumah sakit di Semarang. Uh, Dokter Cahyono Kucoro, menurut pengamatan Dokter Cahyono, apa saja isu strategis yang saat ini dihadapi oleh rumah sakit swasta? <laughs> ya. Tidak uh, harus rumah sakit tempat Dokter Cahyono kerja, tapi secara umum lah. <laughs> Oke, okay, baik. Uh, ini yang yang terutama, ini kan terkait dengan uh, tarif finansial ya, biji yang oh. yang masih. Uh, menggunakan tarif 2014 meskipun pernah ada perubahan tapi kalau kalau kita apa kaitkan dengan ya kondisi sekarang itu sudah tahun 2022 tapi ya kurang lebih masih sama itu <laughs> ini yang yang kami rasakan betul terutama sesudah covid 19 sesudah COVID, ya memang pada waktu covid kemarin lumayan itu dengan menangani pasien covid itu apa keuangan rumah sakit tertolong tapi sebaliknya pasien-pasien yang non covid itu kan jauh apa turunannya bahkan sampai sekarang masih dirasakan itu <laughs> kemudian isu yang kedua ini nanti dengan adanya penerapan uh, itu apa kelas standar ya. Uh, ya yeah, itu juga juga merupakan apa? Uh, satu isu yang perlu kami perhatikan di rumah sakit swasta. Begitu juga ke depan ini mungkin persaingan global ya. Dengan masuknya mungkin ke depan ini investor-investor asing ke rumah sakit uh, gitu. Mungkin itu tiga isu utama ya yang perlu apa menjadi perhatian kami yang bekerja di rumah sakit swasta. Yeah. Kalau khusus untuk Sdm ada isu khusus nggak untuk masalah Sdm? Ah, betul. <tuh> rumah sakit swasta ini agak kesulitan di dalam mendapatkan dokter spesialis ya. Uh, seperti contoh di rumah sakit tempat saya bekerja itu, uh, kebanyakan sih dokter-dokter spesialisnya yang senior ya. Jadi yang sudah pensiun dari rumah sakit uh, pemerintah kemudian masuk meskipun ada juga yang uh, kemudian uh, kami sekolahkan uh, dan ada yang sudah lulus ya. Tapi untuk spesialisasi tertentu itu uh, sangat sulit untuk mendapatkannya, misalnya spesialis apa uh, jantung yang dengan intervensi hmm. itu cukup sulit, kemudian juga untuk apa spesialis bedah saraf itu juga sulit untuk mendapatkan yeah. okay. Jadi lebih ke arah yang subspesialis, ya untuk SDM-nya itu ya, karena kalau seperti penyakit dalam itu di Purworejo saja itu sudah lebih dari lima. itu. Kemudian yeah. psikiater itu juga sekitar lima. Jadi art, maksudnya kalau hanya penyakit dalam secara umum itu, uh, itu saya kira cukup ya. Karena yeah. saya amati itu juga, mereka suka kesulitan itu yang umum, yang apa? Sepisahlah umum itu, yang misalnya penyakit dalam itu kesulitan loh cari rumah sakit. <laughs> Mungkin Iya benar. Yeah. Uh, ya, di Purwodadi itu sampai ada yang ya tidak semua rumah sakit terus dokternya mau terima gitu loh. Yeah. Kalau sudah ada penyakit dalam kadang-kadang mereka tidak mau tambah. Itu. Kalau di rumah sakit swasta bagaimana pengaturan? jumlah spesialis itu misalnya kalau ada yang daftar diterima saja gitu selama jamnya masih tidak atau atau bagaimana itu pengaturannya? Uh, ya uh, kami di Rumah Sakit Swasta tetap punya strategik plan ya kemudian juga visi pelayanannya ke depan akan dikembangkan ke arah mana. Memang ada ada juga uh, jadi Uh, tidak tentunya tidak semua spesialis ya misalnya artinya begini kalau kami rasakan sudah cukup maka kita tidak akan rekrut untuk spesialisasi yang sama tapi kalau kami masih membutuhkan yang yang apa ini yang uh, sesuai dengan rencana pelayanan ke depan nah, itu menjadi peluang untuk kami terima begitu juga untuk menyekolahkan, jadi kalau awal-awal dulu memang kalau akan menyekolahkan itu kami bebaskan sudah siapa saja yang mau sekolah asal diterima spesialisasinya apa, ya kita dukung itu, tapi berkembang sekarang ini kami cocokkan dengan apa perencanaan rumah sakit satu lagi Mas Gun, ini yang yang fenomena yang akhir ini justru cari dokter umum juga susah itu. Oh, iya, ya, oh. Oh. <laughs> ya. Yeah, yeah, yeah. oh. Karena ada umumnya teman-teman uh, dokter umum ini kan uh, arahnya ke spesialisasi ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Meskipun rumah sakit swasta biasanya menjadi batu loncatan ya Iya, yeah, yeah, betul. Ya, spesialisasi itu. Tapi kalau <laughs> cari yang muda-muda untuk di IGD itu kan biasanya tidak sulit nah, ya akhir-akhir uh, ini agak kesulitan. Oh. Saya juga iya, irani. Ya. Iya, yeah. iya. Karena yeah. saya pikirkan lulusan kan banyak sekali gitu. Iya. Iya, iya. Ini akhir-akhir uh, ini kami mencari tapi uh, ini apa? Uh, sudah melamar, sudah kredensial, eh tiba-tiba nggak -tiba jadi. Oh. Ya. enggak tahu sebabnya apa. <laughs> yeah, yeah. Oke. Kalau tempat dokter Cahyono bekerja itu PT, PT atau milik yayasan? PT, PT, Oke. PT ya. Dan Oke. itu lalu ada dinamika ketika uh, pengadaan alat itu, dan kami pun di swasta tetap harus melakukan kajian uh, Pak Gunawan, ya, ya. jadi kajian kebutuhan teknologinya seperti... Kemarin ini waktu terjadi apa kekurangan oksigen, kemudian kami membeli oksigen generator. Wah itu prosesnya tidak tidak tidak apa tidak gampang. Kami harus ada tim yang melakukan kajian dan seterusnya sampai akhirnya bisa dibeli sih. Ya ya ya. Kira-kira kebijakan pemerintah apa yang perlu dilakukan? Untuk lebih mendukung pengembangan rumah sakit swasta di Indonesia Yang pertama itu mengenai tarif BPJS ya. <laughs> Kemudian sebetulnya kalau rumah sakit swasta ini untuk pasien-pasien yang naik kelas karena apa ya? Karena memang mereka ini punya punya apa kemampuan finansial yang lebih itu mestinya jangan terlalu diatur gitu uh, hanya boleh kenaikan sekian persen dari dari apa tarif BPJS seperti itu itu akan memberi keleluasaan bagi apa rumah sakit swasta kemudian juga kemudahan untuk uh, ini apa uh, menyekolahkan untuk pendidikan spesialisasi, ya, kemudian untuk mendapat dokter spesialis itu masih masih penting ya, uh, apalagi kalau uh, ini misalnya diterapkan bahwa uh, satu dokter spesialis harus monoloyalitas di satu oh. rumah sakit, dan ini rumah sakit swasta itu akan akan kesulitan. Kemudian hal yang lain lagi, tadi dengan adanya investasi asing yang mungkin ke depan ini dilakukan ya. Nah ini mestinya hmm, ada proteksi juga bagi apa pemodal dalam negeri terkait dengan perumah sakitan gitu. Ya bisnis perumah sakitan lah. Ya, ya. <laughs> ya. Ya. Kalau kesulitan, kalau nanti monoyola, mono loyalitas untuk dokter spesialis itu atau dokter umum ya, itu apa malah bukan? Itu biasanya kan rumah sakit swasta yang kuat yang yang menang ya? Kecol, kecol, kecol, ya. Apalagi sekarang kan jumlah pegawai negeri kan lowongannya kan semakin sedikit itu? Ya, yeah. uh, cuman begini ya untuk dokter-dokter spesialis ini kan memang masih kesulitan ya kami ya uh, kalau uh, itu betul-betul diterapkan monoloyalitas ini uh, mencari dokter yang betul-betul full time di rumah sakit swasta ini perlu effort yang yang cukup besar gitu ya yeah. Kemudian ini, uh, Dokter Gunawan, kalau kemudian ada rumah sakit baru muncul, nah ini menjadi apa ya momok bagi rumah sakit swasta. Artinya begini, tenaga-tenaga uh, dokter spesialisnya bisa lompat ke sana, mengundurkan diri, kemudian masuk ke rumah sakit yang yang baru, dan itu biasanya dengan dengan penawaran yang lebih jauh lebih bagus gitu bahkan tenaga perawatnya juga begitu dengan tenaga perawat ini juga begitu ada rumah sakit uh, baru buka gitu nah ini dan dan ironisnya lagi yang diambil itu biasanya yang yang, yang, <laughs> yang sudah yang tahu gitu. <laughs> jadi kami mesti didik lagi Ya. Kalau kalau hambatan untuk sekolah spesialisasi itu apa bukan karena rumah sakit swasta tidak punya uang ya, tapi karena slotnya terbatas ya. Iya, karena slotnya terbatas. Iya. Ini ada teman itu sampai mendaftar 3 kali, baru yang kelima keterima Itu ya. Dan itu berpindah dari apa peminatan yang awal. Kalau tidak salah ada pembatasan ya, kalau sudah sekian kali di satu peminatan, tidak bisa di peminatan tersebut. Gitu. Sehingga ini kadang sulit untuk mencocokkan dengan kebutuhan rumah sakit. Ya. Menurut Dokter Cahyono, bagaimana prospek bisnis rumah sakit swasta di, di Indonesia ini? masih lima tahun ke depan atau sepuluh tahun ke depan lah kira-kira masih oke okay atau bagaimana? saya oh, kira, kira masih oke okay. ya masih oke okay. asal itu tadi tarif dinasibijak oh, okay, okay. <laughs> dan mungkin ada kebebasan bagi rumah sakit ketika pasien itu naik ke kelas web, misalnya itu uh, pentarifannya sesuai dengan tarif rumah sakit tidak kemudian di di apa dibatasi hanya sekian akan Kenaikannya boleh sekian persen begitu. Perkiraan Dokter Cahyono, kedepannya ini kira-kira akan banyak apa namanya investor asing akan masuk atau bagaimana? Kira-kira menurut Dokter Cahyono, perkiraannya? Ya, perkiraannya banyak yang akan masuk. Ya. banyak yang akan masuk. Dan sebetulnya peluang bisnis rumah sakit itu kan masih cukup besar ya. Dan kalau kita melihat Indonesia secara keseluruhan, yeah, yeah. Oh, kekurangan untuk apa pelayanan rujukan saya kira masih masih cukup tinggi. Ya. Yeah. Yeah. Bagaimana dengan asuransi kesehatan swasta? Kan misalnya misalnya BPJS itu murah lah ya, murah ya. Apakah mereka tidak? Orang-orang yang mampu tidak mempunyai atau membeli juga asuransi kesehatan swasta yang untuk pasien-pasien yang ke rumah sakit tempat dokter Cahyono bekerja itu? Ya, uh, jadi itu menjadi target marketing kami hmm. ke depan. Ya. Jadi memang sekarang sudah banyak bekerja sama dengan asuransi swasta ya, tapi itu masih perlu kita... Uh, apa? Kita upayakan untuk memperluas ini, jangkauan kerja sama dengan asuransi swasta. Ya, Itu salah satu peluang untuk bisa meningkatkan revenue. Sebetulnya, dokter Cahyono kan juga pengajar politik kesehatan ini. <laughs> ya. Kebijakan apa yang dokter Cahyono sarankan saat ini supaya? Pelayanan kesehatan di Indonesia itu lebih baik lah. Ya sekarang nah. sudah lebih bagus, nah. tapi kan tidak ada yang sempurna. Nah kira-kira apa poin-poin apa yang masih belum digarap dengan baik? Uh, Oke, okay. uh, sebetulnya untuk yang terkait dengan mutu ini upayanya sudah on the right track ya. Tapi permasalahan akreditasi ini yang yang perlu segera. Karena paling tidak dengan akreditasi itu mendorong pasien kes ya, untuk mengupayakan implementasi mutu di pasien kes. Dan sekarang juga yang menjadi isu penting adalah tentang patient safety, keselamatan pasien. Nah, ini penting sekali karena kalau kita bisa melihat Uh, flashback sebentar ke belakang itu tahun sebelum akreditasi di Puskesmas itu dilaksanakan mulai tahun 2015 itu kita bisa melihat kondisi puskesmas pada masa itu ya. kemudian mulailah akreditasi dilaksanakan dengan bermen ke-46 tahun 2015. Nah terjadi perbaikan luar biasa. Dan PPI itu uh, pada proses akreditasi uh, jadi pencegahan dan pengendalian infeksi itu kita tekankan. Nah ketika menghadapi pandemi COVID kemarin, ini ujung tombaknya kan juga puskesmas itu. Puskesmas dari sisi pengelolaan manajerial itu sudah luar biasa. Kemudian penataan manajemen uh, UKP-nya juga, dan penataan manajemen UKM-nya juga. Nah, sehingga, uh, kalau ini penilaian saya ya, Dokter Gunawan, teman-teman di Puskesmas siap ketika menghadapi pandemi kemarin, baik untuk pelayanan UKM maupun UKP. Nah, meskipun UKM-nya kan ada pembatasan kemudian ya seperti itu uh, karena apa uh, harus apa menerapkan protokol kesehatan menjaga kerumunan dan sebagainya itu yang pertama kemudian yang kedua tadi ya terkait itu uh, apa inasi bijis itu <laughs> tarif inasi bijis yang perlu uh, segera disesuaikan ya karena itu betul-betul terasa pada dua tahun terakhir ini ya Uh, kemudian maaf kembali ke Inasibijis itu itu <coughs> karena groupingnya itu yang jadi masalah atau besarnya tarif yang terutama yang jadi masalah besarnya tarif besarnya tarif ya. dan ini kan 2014 sampai sekarang sudah ya, ya. berapa? 8 tahun ya, ya, ya. ya. dan ini apa? Mengenai uh, pajak impor obat <laughs> misalnya atau alat kesehatan yang belum bisa diproduksi dalam negeri, nah ini juga saya kira perlu di, di apa ya? Kalau bisa di, <laughs> dihilangkan itu ya, <laughs> itu akan meringankan rumah sakit untuk me, apa, melayani dengan peralatan-peralatan yang lebih canggih gitu oh satu lagi mengenai digitalisasi ini teknologi dan itu saya kira uh, aturan itu perlu segera ya terkait dengan rekam medis elektronik ini kan masih menggunakan Permenkes 269 tahun 2008 ya nah itu tentang Uh, rekam medis elektronik belum belum belum diatur syarat secara detail hanya menyebutkan uh, dapat menggunakan rekam medis elektronik. Ya, yeah. misalnya ini misalnya ada orang memberi grant 100 miliar gitu. Kira-kira apa diterapkan untuk apa? Kira-kira supaya Indonesia ini bisa lebih baik lah. Kan bisa dibuat pilot proyeknya, apa gitu? Ah, ini persis pertanyaan yang diajukan waktu saya ujian komprehensif itu. <laughs> ah, wah, ini susah juga untuk menjawab ini. Ya, ah, kalau, wah ini, ini, ini, susah ini jawabnya. Tidak bisa dalam <laughs> dalam waktu singkat. <laughs> ya, uh, ini uh, tetap kita perlu memperhatikan daerah-daerah kepulauan yang terpencil ya. Uh, kalau uh, seringkali itu kita memikirkannya adalah membangun rumah sakit di daerah terpencil. Tapi apakah betul itu yang yang harus dilakukan? Atau kita meniru apa yang dilakukan di Amerika? untuk daerah-daerah apa uh, yang terpencil yaitu dengan menyediakan uh, pelayanan transportasi udara untuk ambulans. Nah, itu itu saya kira lebih akan lebih efektif daripada menaruh rumah sakit di salah satu pulau mengisi orangnya di situ. Lebih baik ada satu rumah sakit yang memang betul-betul mempunyai kemampuan rujukan. Tapi didukung dengan ini helikopter yang bisa menjangkau dalam waktu cepat ke daerah-daerah yang yang apa uh, sulit untuk dijangkau itu sih eh Dokter Ciono kan kerja di pemerintah maupun di swasta ya yeah. pengalaman apa yang mengesankan atau peristiwa apa yang mengesankan jadi uh, yang penting mengesankan lah, bukan benar atau salah atau apa. Apa yang pengalaman mengesankan selama ini, selama bekerja ini? Ada kejadian apa yang mengesankan? Nah, ini, ketika bekerja di pemerintah, itu semuanya sudah teratur gitu rasanya. Ya. Jadi, tapi mungkin karena saya bekerjanya Waktu itu di balai pelatihan, ya. Jadi, uh, semuanya sepertinya terstruktur, gitu ya. Nah, begitu bekerja di rumah sakit swasta, nah yang dinamikanya luar biasa dan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang apa ya yang lebih mendalam, itulah. <laughs> itu ya, itu bedanya sih uh, antara di rumah sakit pemerintah dan di rumah sakit swasta dan kadang ini semula ya waktu saya bekerja di pemerintah itu di pemerintah itu birokrasinya luar biasa gitu tapi swasta juga sama aja kan kadang lebih birokrasi kadang ya, ya. seperti itu kalau contohnya apa misalnya kalau saya kan pernah Misalnya saya pernah dimarahi sekjen gitu karena saya nulis di Kompas dimarahin sekjen dipanggil gitu. Nah, kejadian spesifik apa yang yang mengesankan selama di swaslight? Uh, apa ya? <laughs> ini kalau secara spesifik itu ah gini. Jadi Jadi uh, ini saya kira hampir sama dengan di rumah sakit swasta yang lainnya peran direktur itu kadang eh, terbatas ya ketika direktur sudah memutuskan itu eh, sangat memungkinkan untuk dianulir oleh pemilik gitu oh iya, iya. ya ini saya kira itu banyak dirasakan oleh teman-teman yang menjadi direktur di rumah sakit swasta ya dan memang ada perbedaan ya. rumah sakit Uh, swasta yang di bawah yayasan, hmm. mungkin yayasan keagamaan, dengan rumah sakit swasta yang dibawa PT. Tapi PT ini, PT dalam tanda kutip, milik pribadi, ya, ya. berbeda lagi dengan yang PT uh, yang menjadi milik publik. Gitu ya, ya, ya. Uh, menjumpai paham ke publik itu uh, tentunya berbeda. ya Oke, okay. terima kasih sekali Dokter Cahyono sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Ya, insya Allah nanti kita sambung di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Uh, saya senang sekali keahlian Dokter Cahyono dimanfaatkan untuk skala yang lebih luas, tidak hanya di tempat kerja yang sekarang, tapi dimanfaatkan oleh Kementerian Kesehatan. Sekira, sekian saja, terima kasih. Sampai jumpa nanti di kesempatan yang lain. Saya akhiri ya sekarang ya